ya pergeseran lempeng bumi di kota Jawa ada satu uh, kota ataupun wilayah pulau Jawa yang akan terpisah ya mulai terpecah kota Jawa ini ada... Gempa terasa di Jakarta. Pusat gempa tersebut berpusat di Garut, Jawa Barat. Gempa terjadi pukul 16.49 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di kedalaman 106 km 46 km barat daya Garut. Ini sudah terjadi pergolakan lava dingin. Akan disusul dengan lava panas yang kemudian ini untuk cukup lumayan ya jangkauannya jauh. Kurang lebihnya satu desa, ini ya satu desa satu kelurahan itu akan mengalami yang namanya kerusakan kerusakan yang luar biasa. Reok yang turun, dulur. Ya kepulangannya seperti itu, dulur. Ya Allah, Ya Allah lebar Pak Niki, Primbon Pak Niki Pak keluarin Hasabeh Pak. Langke. Ya Allah. Semoga tidak terjadi apa apa Ya Allah. Jarak luncurnya seperti ini telur. Ya Allah meluber kemana-mana telur. Itu telur. Oh semakin dekat telur. Menghampiri Besulanang telur. Sudah nyampe Besulanang. Ayo